Aman, aman, aman, aman, temen, aman. Ya. Don't worry darling, it's fine. Oh, Ganteng yeah. banget nih, wah uh, gue tampol nih. <laughs> Memang oh. nama Alexandra ini ternyata ada nama panggilannya. Stella betulnya. Wah, iya. suka gantungan di spion. <laughs> <laughs> ya. Bukan itu, bentuknya pohon cemara lagi. Oh, itu Stella ada, ada singkatannya ya? Oh, Cungun. Oh, <laughs> apa, singkatannya apa? Setengah laki. Setengah laki. Oh no, itu. No, no. uh, Bukti-bukti pendukung Alexandra Gotardo. Oh iya, yeah. kupo oh, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ada fakta-fakta tentang Alexandra Gotardo. Mas, Ya, yeah. dagang pecel juga ya sama yeah. kayak orang. Oh, oh Tau tek, tau tek. Tau tek iyo. Yo, iki, tau tek. Mau patang likur harga ini. <laughs> Pak Canggi terobong, <tuk> <Bapak, tuk> lo <luk> ngatu seket, <tuk> lo <Luk> ngatu seket, buat aku. Ini kurang mateng. Iya kayake Mek Slung Slawi. Iya Slawi iki. Oh. Slawi karo Tenggal. Slawi. Slawi, Slawi. Lah nang kene no toto kok perlu kono. Mau nyari angka sih? <laughs> Dan, nyari bangkon. Ono, <laughs> ono, ono. Tolong, no, no. Oh, enggak disediain. Sekarang kan lagi menjamur di mana-mana cewek itu hobinya waxing, waxing yeah. Yeah. sedikit waxing. Yeah, yeah. Kenapa yeah, yeah. sengaja ditumbuhkan? Eh uh, Sebener, bukan sengaja, maksudnya kalau emang nggak ada kepentingan untuk kayak syuting atau foto atau apalah itu ya kan? Hmm. Ya udah biarin aja. Kenapa? Memang kan naturalnya ada, gitu kan? Iya naturalnya kan begitu. Betul. sama. Aku, aku gak keganggu. Tapi bikin kesel kau... aku loh. Hah? Kamu aja nungguin bulu ketek, aku nggak nunggu numbu, -numbu <laughs> di sini. <laughs> <laughs> Gua udah bilangin keramas pakai urea nggak <tuk> pupuk dong kalau lagi nonton tanya. tv tiduran suka -pelintir juga. <tuk> <tuk> di pelintir <kepa, di> <tuk> pelintir si alex alex kayaknya bukan di pelintir nonton koin, <tuk> atau, <tuk> atau jangan jangan itu kekuatannya Alexandria. Oh, oh, oh. Karena kalau dipotong, lemah dia. Iseng oh, oh, oh. <tosan> oh, oh, oh. isang, isang juga membuahkan hasil, Pak. Dipelintir, dipelintir, jadi jaket. <tosan>